Ayan. ya kita terbang. Saya ikut banget Ya. Lahang ini ya. Ini apa ya yang jumbo itu eh hehehe sekali hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe gua kan batal ini. Oh. batal ini. jangan Bayan. Halo. Ya. Halo Hah? Duh. Duh. Duh. Duh. Duh. Oh, ya, kita ganggu sebelah sana Pak Yan Kita ganggu sebelah sini Pak Yan Kepala orang ya. <guluh> itu oh, sih Halo pak Yan pak Yan gitu, ya? Itu timer ada Timer -timer Jamnya ada dua ya? Eh, baterainya pada Baterainya yang yang 366 itu Pak yang? 368 ya. 37, itu baterai ini. Itu baterai kuat drone-nya. Oh. So, yang sebelah kanan tuh baterai gini ini ya. Bagus mulai ya, bagus. Itu kan bagus. kan? Iya. Wii. Ndum diam bareng dia. Bagus. Bukan. Jadi baik kuat. Eh. <laughs> Hampir ketabrak pempernya doang kita masuk ke sini Pak ya wih Tidak Kita ini udah tabrak 50 uh, ini bisa apa uangnya म疑ikle. Oke kita balik, bayar, balik bayar. Bayar. <nga -ch fazi> Hai. Hai, Oke siapa mau Bacon. jadi asisten pilot lagi? <aji> <ratios> pertama emang iya coba coba coba